istilah rohku ya istilah bapak itu jadi itu sedang salah salah anda bukan begitu makanya lah hilat dokter karena bapak suka berasumsi tadi pak karena bapak suka berasumsi itu menyatakan kepemilikan itu hanya menyatakan kepemilikan dan tidak menyatakan substansi daripada roh itu apa apakah roh substansi roh dari Tuhan atau roh yang dicipta itu tidak jelas hanya mengatakan ke Buat pemilik. Bapak gak jelas, maka, saya sangat jelas sekali Karena Bapak menafsirkan menaruhkan Anda menafsirkan itu rohnya Tuhan Allah ya Anda menafsirkan itu rohnya Tuhan Allah itu salah itu Tulisannya jelas begitu kok Pak, jadi, tulisannya sudah jelas begitu tekstual. Jadi bapak bapak o, boleh tambah gini, ini Bapak tambah-tambahin Kalau Bapak, bapak menambah nambahin jadilah dogmat jadi, Karena Bapak berusaha memaksakan apa yang asumsi Bapak kepada saya Makanya Bapak akan maju Clear, kan pak. Jadi Allah disebut pribadi karena Allah itu di Alkitab dinyatakan dengan jelas Allah itu uh, memiliki pikiran, dia mempunyai will, yang kehendak ya, dia bertindak dengan kehendaknya yang berdaulat. Nah dengan demikian Allah digambarkan sebagai satu pribadi di dalam Alkitab begitu. Uh, dan karena kita, manusia ini, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka paling tidak kita memiliki ya sifat uh, yang mirip dengan sifat Tuhan Allah yang berpribadi. Itu sebabnya kita berpikir kita bisa menentukan tindakan-tindakan kita, ya kita bertindak sebagai satu pribadi, kan begitu? Jadi, kalau ini yang Anda tolak dalam konteks... Pribadi yang saya maksud ini yang anda tolak, saya khawatir justru pemahaman anda itu sifatnya panteistik pak, yang percaya bahwa Allah itu tidak berpribadi, ya Allah itu berada di dalam segala sesuatu, ya segala sesuatu adalah Allah, ya. dan khusus di dalam Hinduisme itu mereka percaya itu yang absolut yang mutlak itu Brahman itu tidak berpribadi ya, itu adalah kesadaran murni yang tidak berpribadi ya, seperti itu. Jadi ini perlu clear dulu pak, sehingga kita nanti saya juga argumentasi saya bagaimana saya arahkan kan ya, jelas pak, begitu. Bagaimana pak? Nah itu nggak bisa clear pak, karena dalam arti, dalam dalam di dalam pemahaman saya di dalam pemahaman teologis saya, Allah itu tidak akan bisa dipahami dengan dengan kalau Bapak bilang Panteisme itu juga keliru misalnya ada beberapa orang berkata Panteisme keliru, saya juga tidak setuju karena pada kenyataannya dari awal dunia dijadikan kalau Bapak lihat dari uh, Enuma Elis pun ya itu ada sebuah pemahaman Panteisme dan kalau Bapak melihat uh, Allah dalam Sida ilahi itu merupakan sebuah Panteisme, Pak? Uh gini gini gini jadi gini secara teknis ya, kita merujuk saja kepada definisi yang itu sayang saya nggak bisa share screen dan juga sulit bagi kita untuk menampilkan kamus atau apa tapi ini secara teknis itu panteisme itu Pak itu pan kan dalam bahasa Yunani itu semua ya segala ya segala sesuatu pan ya teis ya teos dari kata teos kan jadi segala sesuatu adalah Allah, Allah berada di dalam segala sesuatu, dan di dalam uh, konsep panteisme khususnya di dalam agama-agama timur, ya yang sekarang ini dipopulerkan oleh yang disebut New Age Movement, atau gerakan zaman baru, itu mempercayai bahwa Allah berada dalam segala sesuatu, segala sesuatu adalah Allah, dan tidak mempercayai adanya keragaman, ya kejamakan, keragaman, antitesis, ya antara A dan B, antara, siang dan malam khususnya di dalam pemikiran Sangkara, itu seorang filsuf Hindu yang sangat besar sekali yang mempengaruhi seluruh teologi Hindu dia mengatakan bahwa kita melihat siang dan malam kita melihat perbedaan A dan B kita melihat ada suami ada istri kita melihat ada panas ada dingin ya mungkin dalam istilah Chinese itu ada yin dan yang itu semua kata dia itu hanyalah itu tipuan Ilusi, ya satu ilusi Mengapa satu ilusi? Karena kalau kita sadar keberadaan yang real Yaitu Brahman sesungguhnya Maka semua kejamakan itu tidak ada Semua sama saja, sama saja dan satu Itulah Brahman Dan uh, tugas kita manusia ini katanya Hanyalah menyadari di dalam diri kita Ini ada Atman ya, Yaitu diri kita yang sesungguhnya yang sejati Atman itu adalah Brahman begitu. Jadi semua adalah satu dan sama ...itu esensi daripada panteisme, Pak. Nah, apakah konsep ini yang Bapak mau terapkan kepada Alkitab begitu? Sedangkan Alkitab jelas berbicara... ...mengenai uh, Tuhan yang berpribadi, Allah yang bertindak untuk menciptakan. Dan lagi pula, hasil ciptaan Allah itu ya itu beragam, Pak. Dikatakan di dalam Kitab Kejadian kan jelas di sana... Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menurut jenisnya masing-masing, tumbuhan menurut jenisnya, itu ada keragaman berarti. Berarti tidak panteistik. Ya. Binatang dengan jenisnya masing-masing, lalu Tuhan menciptakan Adam, lalu diciptakan Hawa, Adam bukan Hawa, Hawa bukan Adam, laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki, ada antitesis di situ. Maka sebetulnya Alkitab ini jauh dari panteisme, Pak. Saya tidak tahu kalau Bapak memahami panteisme seperti apa, sehingga mengatakan, Allah itu sifatnya panteistik di dalam Alkitab begitu. Mungkin Bapak bijela, bisa jelaskan ini. Anda ya dong, Pak, harus dong. Ini kan anda, kita anda sedang ada memberitakan ismi, kebenaran. Ya. Anda adalah seorang pantaiisme. Anda juga mengaku ya adalah Saya bukan panteis, Pak. Anda, Bapak salah, Pak. Diri Anda, Anda dari tadi sudah mengaku kok, lalu oh, kemudian Bukan, oh, Bapak salah. Saya jawab terakhir itu setelah itu saya tutup ya. Saya tidak mau ini panjang lebar. Silakan, ini, Pak. Ini, terima ya, kasih. Ya, gini, gini, gini, gini. Ya istilah rohku ya itu bisa berarti rohnya Tuhan atau roh yang berasal dari Tuhan. Kenapa harus diarti? Kenapa hanya harus diartikan itu roh roh Allah, roh rohnya Tuhan? Ini jadi ini ini kalau roh dari Tuhan bisa berarti roh yang diciptakan oleh Tuhan yang e, diberikan kepada manusia begitu. Jadi saya sudah, sebetulnya sudah sudah memberikan penjelasan uh, mengenai hal ini dari tadi. Iya, Bagaimana? tapi enggak ada ayat ayatnya semua yang Bapak ngomong Jadi, semua asumsi semua. Mana ada roh nah, diciptakan, nah. Pak. Ya. Tadi kan sudah bilang kejadian nama tiga 3 Rohku itu posesif genetik. Itu adalah milik. Rohku artinya rohnya Tuhan atau roh. roh berasal dari Tuhan itu semua adalah Tuhan sendiri adalah Yehova sendiri. Sudah disebutkan Yohanes oh, 4 ayat e 24 L adalah roh dalam Ibrani katakan bahwa ia adalah Bapa segala roh, tapi tidak ada roh diciptakan. Itu karena... istilah rohku, ya? Istilah Bapak itu Jadi itu sedang salah, salah anda, bukan begitu? Minta karena Bapak suka berasumsi tadi, Pak. Karena Bapa suka berasumsi. Itu menyatakan kepemilikan, itu hanya menyatakan kepemilikan dan tidak menyatakan substansi daripada roh itu apa? Apakah roh substansi roh dari Tuhan atau roh yang dicipta Itu tidak jelas. Hanya mengatakan. Buat bapak nggak jelas, saya sangat jelas sekali. Karena bapak Anda menafsirkan, Anda menafsirkan itu rohnya Tuhan Allah ya. Anda menafsirkan itu, ya. itu rohnya Tuhan Allah itu salah itu. Tidak seperti itu. Ya. Lo tulis saja jelas jadi, begitu kok pak. Jadi, tulisannya sudah jelas begitu tekstual. Jadi ini ini bapak, bapak, bapak ol, gak tambah tambahin. Gini, bapak, kalau gini, bapak, bapak menambah-nambahin, jadilah doktrinitas. Jadi kita tahu. Jadi sekarang saya stop saja. Kita stop. Ini berulang-ulang kan begitu tadi ya. Jadi, diskusinya saya kira tidak maju lagi ini ya. Diskusinya sudah tidak maju lagi. Jadi, Karena Bapak berusaha memaksakan apa yang asumsi Bapak kepada saya. Dan makanya Bapak akan maju. Sedangkan Bapak. saya sudah menggali apa yang dalam pikiran Bapak, tapi Bapak tidak mau dieksplor. Itulah sebabnya akan mentok. Selamanya Bapak akan mentok, kalau begitu. Loh, yang mana yang Bapak gali dari saya? Apanya yang Bapak gali? Loh, tadi kan saya gali kan bapak nggak mau bapak kan nggak pernah mau setiap kali saya bapak tanya saya mau jelaskan bapak potong terus apa itu makanya nggak yang... akan nasib lo semuanya jadi dipotong dari tadi tidak. ya nanti bapak anda... lihat aja di tidak. youtube nya bapak bapak lihat di Youtube-nya aja tidak anda kan sudah memberi penjelasan dan saya paham jadi saya tidak merasa saya tidak memahami anda saya sangat memahami seluruh apa yang anda katakan jadi apa apa yang masalahnya apa lo tadi bapak masalahnya apa kalau buat saya nggak ada masalah kalau Bapak punya penafsiran yang berbeda, Bapak kemudian menambahkan teks konteksnya tadi, ditambah asumsi-asumsi itu, saya, buat saya itu nggak boleh. Tetapi kalau Bapak memaksakan itu, boleh-boleh saja. Terserah Bapak. Cuman saya akan katakan, mulai dari situlah awal dari semua kesesatan, bahkan dogma itu. Karena Bapak menambah-nambahkan. Jadi dari situ kita tahu dari mana dogmanya Bapak dibangun. Dari menambah-nambahkan semua mengganti, kembusan diganti ciptaan. Yang tadi tadi ya terus katakan saya katakan jelas katakan tadi malu menjadi Messi kita roh kita jelas roh Allah sendiri Bapak tadi menyangkal padahal Alkitab sudah jelas mengatakan oh tafsirnya enggak begitu tuh Bapak padahal itu secara tekstual sudah begitu ketika saya mengatakan bahwa malaikat itu disebut Elohim Bapak bilang enggak Elohim yang mana ini permasalahannya ketika anda mengatakan roh al, roh anda itu adalah roh Allah ya berarti anda adalah Allah nah kalau Roh Anda adalah roh Allah. berkata, "Kamu adalah tanya." Allah. Maka saya tanya, roh, kalau roh Anda itu adalah roh Allah, maka saya tanya tadi, apakah roh Allah yang ada dalam diri Anda itu sama dengan Yesus?" Anda berkata, "Sama dengan Yesus." Sama. Lalu Anda berkata, "Yesus beda lagi dengan Anda." Lalu Yesus bukan apa? beda, Yesus itu lebih besar dari saya, Pak. Sama berarti seperti berbeda, Yesus berkata, "Bapakku lebih besar dari aku." Berarti berbeda, kan? Yesus itu lebih besar, tapi rohnya itu di dalam saya, roh yang sama, Pak. Jadi Bagaimana mau, bisa rohnya Yesus, berbeda rohnya Yesus, dan roh, gini, rohnya Yesus dan roh Anda itu sama? Begitu bisa sama dong, Pak. Gitu? Sama ya. dong, Pak. Kalau rohnya sama, kenapa bisa lebih besar? Karena ia lebih besar dari saya. Iya, yang menyebabkan dia lebih besar apa? Rohnya sama kok? Rohnya jelas, sama, ia rohnya lebih besar, Pak. Ia adalah Bapak segala roh, ia pencipta. Loh. saya Pak Muriwali yang percaya Yesus Kristus Loh, adalah Tuhan dia dan juru punya Roh Yesus. Dia pencipta, tidak roh Anda itu diciptakan oleh Yesus atau Roh Yesus sendiri. Coba. Loh, tidak itu. ada roh, tidak ada roh diciptakan. Kita ini ciptaan, manusia ini ciptaan. Berarti ya berarti roh, kita roh Anda, roh. Berarti, roh anda dan roh Yesus, berarti roh Anda dan Roh Yesus sama. Kenapa Anda katakan Yesus lebih besar? Loh, Roh Yesus jelas lebih besar. Ia adalah Bapak segala roh, Pak. Yesus Mas, adalah Bapak Yesus, sendiri. Tidak. Kalau roh Yesus ada dalam diri Anda, Anda adalah Yesus. Kalau begitu. Dan ia lebih besar. Karena no. di oh, waktu bisa. ia ada di dalam saya, ia juga ada di dalam Pak Muri Walianto. Ia ada di dalam Esra Soru. Ia... Tidak. Salah Anda. Tidak, itu. Bapak tidak punya roh Yesus. Kaya. Bapak nggak punya roh Yesus. Roh saya adalah roh saya. Saya punya roh kudus, jelas. Tapi roh saya adalah roh saya. Roh saya bukan roh Yesus. Saya Siapa roh bilang? Siapa bilang? Alkitab oh. sudah jelas menuliskan bahwa rohnya adalah roh Tuhan. Ya, makanya begini. Roh kalau Yehova itu, sendiri. Tadi ya, setujukan pengkotbah 7 ayat 12. Kejadian 6 ayat 3. Kalau begitu roh Anda adalah roh Yesus, Anda adalah Yesus begitu. Anda, anda, anda Kita adalah itu. Kristus, Pak. Kita adalah Kristus-Kristus. Alkitab sudah tulis jelaskan. Kita adalah Elohim. Alkitab sudah jelaskan. Yang salah di mana? Bapak adalah jadi. Kristus, saya, saya adalah ini. Kristus. Kalau seorang Paul ditambah sekarang bu wali ditambah esra soru ditambah sekarang stephen tong adalah memiliki roh yesus berarti jelas roh yesus berarti yesus itu lebih besar dari kita nah, sudah, makanya ia iya, bisa kita diam diantara kita. kita semua. ini gini pak paul pak paul anda saya ajak keluar tadi tidak mau ya saya kita lanjut sampai kapan saya siap sekarang anda uh, rupa-rupanya mau lanjut terus ya jadi lanjut sampai malam sampai besok silakan ya. Saya ya. punya waktu jadi, sampai setengah kita. jam lagi pak. Loh, anda saya minta stok tadi anda paksa saya sekarang saya paksa anda tidak mau. Jadi oh, gini loh bukan bukan nggak mau tapi kan menyimpulkan tadi kan Bapak membuat satu kesimpulan jadi, jadi yang salah gini, tentang saya saya bah Jadi gini Jadi gini Anda itu di dalam diri Anda ada Roh Roh Allah kan artinya Roh Anda itu adalah Roh Allah Roh Roh Roh Yesus katanya tadi Nah Yesus Maha Kuasa, dia bisa mencipta sekarang coba tunjukkan kepada saya Anda mungkin bisa mencipta sesuatu karena Anda di dalam dirinya adalah uh, bukan di dalam diri karena Roh Anda adalah Roh Allah coba ciptakan sesuatu Nah, ini, ini saya Itu diri. sama seperti Seperti iblis datang kepada Yesus Kalau anak Allah Ubahlah batu-batu ini menjadi roti Nah itu sama seperti Ustaz Masyut atau nyuruh Pak Muri bantu suruh minum racun itu Pak Sama ya. itu Pak Jadi jadi Anda ya. jadi Anda di sini memposisikan diri sebagai Yesus begitu ya Oh iya dong Betul, Pak Ada tertulis Kita menjawab sesuai tertulis Bapak suruh saya mengubah batu jadi roti Sama nah, saja seperti ini. Ustaz Masyut sudah Bapak minum racun ini. Bedanya apa? Banyak iblis sekarang... yang suruh itu Pak karena saya tidak tantang Anda karena Anda adalah Yesus ya, Anda memposisikan diri sebagai Yesus ya. Jadi saya tidak tantang Anda, tapi saya bertanya bertanya kepada Anda sekarang. Kalau misalnya, karena anda, rohnya Anda adalah roh Allah, kira-kira Anda bisa mencipta tidak? Saya tidak menantang. Anda hanya bisa menjawab ya atau tidak saja. Perkataan kita ini mencipta Pak. Perkataan ini, yehi wa yehi. Kalau kita tumpang tangan, Yesus memberikan kita kuasa. Kalau kita tumpang tangan, orang sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu hmm. yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita memiliki Roh Kristus dalam kita. Jadi, makanya kita sudah, disuruh. Anda sudah sudah sudah mencipta berapa banyak pak? Sudah menyembuhkan orang berapa banyak? Sudah Wah banyak sudah... pak. Masa kamu ya. mau saya pamer pamerin pak nggak uh, boleh dong pak? Bisa tidak pak? Ini bisa tidak ini untuk menyelamatkan Corona? karena Anda adalah Allah, pak. Bukan masalah menyelamatkan corona atau tidak Pak. Kalau Bapak percaya kepada Tuhan, nyatanya hari ini Juh. banyak orang kena corona saya tidak kena percaya corona, kepada Pak. Tuhan. Ya, bukan itu Pak, bukan itu, bukan itu. Bukan percaya kepada Tuhan, Anda adalah Tuhan, Anda adalah Allah. Anda adalah Allah. Anda Anda tidak usah percaya Allah, Anda adalah Allah. Jadi bisa tidak melenyapkan corona karena Anda adalah Allah. Jangankan corona, penyakit apapun kalau Bapak percaya kepada Tuhan, Dan Bapak Juh. punya ilmu sana. Saya tidak bicara Tuhan, Pak. Anda adalah Tuhan, Anda adalah Allah. Anda Lha, Allah iya, tapi kan saya bilang kalau Bapak percaya kepada Tuhan, Bapak punya iman itu. Bapak kalau nggak punya iman itu Bapak nggak bisa jadi Elohim, Pak. Artinya saya percaya kepada Anda yang adalah Allah. Begitu. Saya harus percaya kepada Anda supaya saya bisa mencipta, supaya saya bisa melenyapkan corona, penyakit, dan lain sebagainya. Karena anda Bisa dong, Allah. Pak. Kalau Bapak percaya bahkan gunung aja pindah kok. Masa Bapak jadi, mau sanggal itu firman? Nah, maksudnya saya harus percaya kepada anda Gunung aja pindah apalagi cuma corona pak Aduh bapak ini ya, loh jadi, jadi gini gini Jadi karena anda adalah Allah ya Karena anda adalah Allah Roh anda adalah roh Allah Maka kalau saya percaya kepada anda Saya bisa mencipta begitu Iya dong Kalau bapak percaya Kalau nggak percaya nggak bisa saya, Bagaimana kalau saya sembah anda boleh tidak Karena anda adalah Allah Kalau saya oh, sembah saya bukan anda, Tuhan pak Yang bapak firmanya Engkau harus menyembah Kurios Bapak baca Alkitab Matius 4 anda, ayat 10. Bapak berkata, menyembah anda, kurios. Anda, yang disembah itu berkata, hanya kurios, Pak. Bukan Elohim, Pak. Ada banyak sekali Elohim di muka bumi. Yang bapak berkata, boleh sembah tadi, hanya kurios. Anda itu adalah roh roh Allah. Roh Anda adalah roh Allah dan roh Allah itu adalah roh Yesus begitu. Berarti Anda sama dengan Yesus. Kenapa saya tidak boleh sembah Anda? Karena Anda sama dengan Yesus. Rohnya dengan Karena Yesus, saya bukan apa, kurios, Pak. Saya bukan kurios. Hanya Yesuslah kurios. Yesus Matius 4 kurios. ayat 10. Ya. Begitu. Pengakuan jadi, iman rasuli pengakuan ya. sendiri syahadat ya. kita adalah Yesus ya. adalah kurios. Satu, Yesus ya. mengatakan dalam Matius 4 ayat 10, sembala kurios." Dan ya. ketika Kenapa semua Pak, para rasul, sebentar Pak, sebentar Pak jadi potong. Ya. Para rasul itu tidak mau disembah. Malaikat pun yang Elohim disebut Elohim tidak mau disembah sebab hanya menyembah kepada kurios. Sekarang gini, kalau Anda itu adalah mampu, anda rohnya adalah Roh Allah, ya, dan itu sama dari Roh Yesus. Mengapa Yesus krius dan Anda bukan krius? Rohnya sama kok, karena Yesus lebih besar dari saya. Loh, rohnya sama kok bisa lebih besar. Rohnya sama kok, kok roh yang sama kan? Saya seorang Paul di sini, Bapak ada Muriwali, ada Steve Soru, ada Stephen Tong. Jadi jelas Yesus dari itu lebih tadi, besar. Dari Bapak punya sebutnya, Roh Yesus enggak? Ini, ini loh. Ini dari tapi sebutnya Roh Yesus, Yesus enggak? Ini lo, ini yang tadi disebut Bapak punya cuma Bapak punya Roh esnosaurus. Yesus enggak? Apa maksudnya ini? Bapak punya Roh Yesus enggak? Bukan masalah punya. Loh, jangan Bapak jawab dulu Bapak bukan punya Roh punya. Yesus. Bapak enggak punya. Beda, Pak. Beda, Bapak enggak punya. Bapak enggak punya Roh, roh Yesus saya, di dalamnya. dengar dulu. Roh saya adalah roh manusia. Roh saya, roh saya, rohnya Muriwali, bukan rohnya Yesus. Beda. Bukan. Jadi Roh Kudus berdiam dalam diri saya, tetapi Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus roh itu Roh Yesus kita. bukan, mbak. Roh Kudus itu Roh Yesus bukan, mbak. Iya, Roh Yesus, tetapi itu bukan roh iya. saya. Iya. Tapi makanya saya. saya ini kan satu orang. Saya ini kan satu nih ditambah Muriwali, ditambah Stephen Tong, ditambah Ezra Soru, tambah Budi Asali, itu kan punya Roh Yesus semua. Iya kan? Yalah. Itulah sebabnya Yesus itu lebih besar dari saya, Pak. Karena Paul ini cuma seorang Paul. Bukan Tapi Yesus itu problemnya. Itu bukan, anda bukan, itu problemnya bukan itu problemnya. Anda tadi mengaku roh Anda itu adalah roh Allah, rohnya Yesus. Saya tidak berkata begitu. Roh saya, roh manusia. Anda yang berkata roh saya adalah roh Yesus, roh Allah. begitu. Maka roh Anda dan roh Yesus sama. Maka Anda adalah Yesus mestinya. Kenapa? Kita adalah Kristus, Pak. Dan sudah ditulis kita adalah Kristus-Kristus. Kita adalah iya. Elohim, kita adalah Kristus. Bapak mau sangkal ayat-ayat itu? Itu menurut anda? Jadi gini loh, ya. Bapak menurut Jadi saya gini. itu tentu di Alkitab. Saya semua yang saya ngomong itu iya, harus anda, semua, Pak. Bapak yang kemudian pelintir pelintir. Ya, menurut anda karena anda meyakini bahwa roh anda adalah roh Allah, begitu. Jadi roh Allah anda, ya, itu sama dengan roh Allahnya Yesus, ya. Cuman anda berkata Yesus lebih besar. Saya tidak melihat logikanya di sini. Kalau roh Yesus ber Roh Yesus adalah Roh Anda. Dan anda harusnya sama Nah dengan... itu sama Rohnya Yesus. Yesus waktu 33 tahun di bumi, 33 ya. tahun di bumi Yesus berkata, Roh, Bapakku lebih besar dari Aku. Hmm. Apakah Yesus bukan bukan Elohim pak? Itu kan sama. Tapi kenapa Yesus berkata Bapakku lebih besar daripada Aku? Itu sama saya seperti saya berkata, berkata Yesus. Oh, Yesus Saya sudah berkata besar. tadi, itu dia berbicara dalam konteks dia datang sebagai Mesias Dia sedang merendahkan dirinya sebagai Mesias yang harus taat kepada Bapak Maka maka ayat ini justru membenarkan tritunggal konteks Bapak satu pribadi tersendiri Yang mengutus anak dalam konsep Anda itu kalau Bapak adalah Yesus Yesus adalah Roh Kudus, bagaimana bisa menjelaskan mengenai hal itu? Nah, itu kata -kata. dalam tiga lalu, kan dari konteksnya 33 tahun tadi Bapak yang bilang baru saya mau kasih 100, Bapak. saya kurangi lagi jadi 40 nih. Tadi Bapak Pak Muriwaliin tadi sudah bilang itu dalam konteks Yesus yang dikosongkan dirinya. Eh balik lagi ya. kita. Kita lagi Yesus, Yesus, diutus Bapak. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Kita percaya Allah Bapa adalah pribadi Sangat tersendiri sendiri ya, ya, ya, tidak kita sama, kita. tidak sama dengan Yesus. Bapak. Pribadi berbeda ya. Jadi Bapak mengutus Yesus itu datang ke dalam dunia dalam konteks Yesus diutus sebagai Mesias. Dia mengatakan, "Bapak lebih besar begitu, tetapi setelah Yesus menyelesaikan itu, tugas ke Mesias." Stop, tanya, stop, ya, stop stop dulu, stop, Pak. stop, stop, stop, ya? stop dulu. Nanti lanjut lagi. Saya stop ya, saya adalah seorang utusan, seorang hamba, tidak lebih besar daripada tuanya. Kalau Yesus berkata, "Bapaknya lebih besar dari Aku," apalagi saya, Pak. Sama pak, jawaban saya pak Itu dalam Bapak bisa lanjutkan Bahwa Yesus kemudian tidak. kembali Dalam konteks pada Elohim, Yesus Dan sebagai dia adalah Elohim Itu bukan berarti Secara ontologis Yesus lebih kecil dari Bapak Tidak, dia hanya bicara dalam konteks utusan tetapi secara substansi Secara kekal Yesus dengan Bapak itu setara saya kekat, saya Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kalau Anda itu adalah, apa namanya, uh, roh Anda itu adalah roh Yesus, roh Allah. Maka harusnya Anda secara substansi itu saya kekat dengan Yesus. lalu Tetapi, kenapa? roh Yesus lebih tapi Yesus lebih besar dari saya. Sama bedanya saya hari ini dengan Yesus yang 33 tahun di bumi, apa bedanya? Berapa, Pak? Berarti saya kan anda... masih manusia yang terikat dengan sarka ya, gini, gini, yesus ya, selama 33 puluh tahun terikat dengan sarka ah, berarti gini, gini gini jadi berarti anda nanti kalau sudah apa namanya dalam konteks anda ini ya dalam perspektif anda kalau sudah sudah selesai dengan dunia ini ya anda sudah diselamatkan sudah dibangkitkan berarti anda sama dengan yesus kalau begitu tidak pak karena kan yang dibangkitkan tubuh saya saya kan tetap memiliki tubuh yang lain tubuh kemuliaan tetapi saya tetap bisa tidak bisa seperti, lebih besar dari Yesus nggak akan pernah karena Tapi sama, Yesus kan? itu lebih loh Tapi kita, kita sekarang ini juga sama Pak sekarang ini kita juga Elohim kita nah, ini adalah serupa dengan Kristus tadi katanya tidak sama sekarang jadi sama. saya nggak pernah dari bilang nggak sama, sama mana bisa Pak saya nggak pernah pak. bilang Bapak coba nanti dengar YouTube-nya. saya selalu jadi, konsisten Pak ingat ya saya tadi selalu gitu, konsisten bapak. dengan perhatian saya ingin Bapak ingin muter muter muter muter muter muter muter muter muter muter tidak jelas dari tadi Pak katanya tidak sama nah, sekali Saya kasih satu miliar kalau Korang tadi saya bilang saya bilang saya tidak bilang sama apa. Saya, saya kasih satu miliar jadi, lagi pak. Nanti bapak jadi, cek YouTube-nya. Nanti bapak potong kirim ke saya. Jadi, nah, itu, bapak, ingat bapak, saya kalau ngomong atau, selalu konsisten. Saya seorang atau, apologet. Saya terlatih atau. untuk berbicara secara konsisten. Itu kata anda. Tapi so, nanti bapak lihat aja di YouTube-nya. Ini kan live di YouTube, bang. Tadi ini kan live di YouTube. Itu, bapak silakan lihat saja. Yeah. Justru bapak itu. tadi yang kelihatan muter-muter, bapak nambah-nambahin. Ya saya yang ngomong pun bapak tambah-tambahin sendiri. Yang orang yang masih hidup aja bapak tambah-tambahin omongannya. Apalagi yang orangnya sudah mati, pak yang nulis sudah mati. Ya tadi tambah-tambahin semua ayatnya. Gak boleh, jangan ya. Saya tidak tidak tidak muter-muter. Anda tadi yang mengatakan Yesus. Mana yang muter-muter? Nah, Kemudian ada, setelah pak. saya tanya, ya, oh kita sama dengan Yesus. Ini mana yang benar, sama atau lebih besar atau sama? Ini kan. Ini loh. ini dari loh, nggak ada bedanya. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Kau melihat Aku, mau melihat Bapa. Tapi Sekarang Yesus gini. berkata, Bapa lebih besar dari Aku. Sekarang bedanya sama apa? Saya ketika ngomong bahwa Yesus lebih besar dari saya. Bedanya apa, Pak? Sekarang gini, Pak, gini. Jangan Yesus. itu tadi jauh dulu, Pak. Jangan. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, Engkau melihat Aku ya. sama dengan kau melihat Bapa. Tapi Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari Aku. Apa bedanya saya yang ngomong itu, begitu sekarang bahwa Yesus lebih besar dari aku? berbicara lebih besar itu bukan karena secara substansi Yesus itu lebih kecil bukan saya sudah jelaskan tadi. Yesus bicara Bapak lebih besar itu karena dia bicara dalam konteks sebagai mesias yang diutus oleh Bapa tapi bukan dalam bica bicara dalam konteks substansi keilahiannya. Dalam konteks Yesus dengan Bapa itu setara, sederajat tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu bahkan ketika Yesus berada di bumi pun ya ketika menjalankan tugas Mesianiknya itu sama. Bapak suksesif, cari suksesif, ayatnya. Suksesif Bapak. Yesus seketika Bapak. lebih rendah daripada para malaikat. Itu dalam konteks ini tadi saya. Nangarang lagi Menundukan itu menundukkan konteks... diri Yesus di dalam... seketika Bapak. rendah. Jadi, jadi secara lama tiga tahun Di muka bumi jadi ini. Gini, jadi gini. Yesus jelas tidak mahadir, tetapi Bapak itu mahadir. Makanya Yesus berkata, "Bapakku lebih besar dari aku karena Bapak mahadir." Yesus, Yesus waktu mahadir di Yerusalem, waktu Yesus di Yerusalem selama 33 tahun itu, Yesus tidak mungkin berada di Antiochia atau berada di Alexandria. Bebaktinya saja, Anda bicara, Anda bicara fisik Yesus, Yesus itu. Ada kemanusiaannya, ada keilahiannya. Itu ada dua natur waktu dia ada di bumi. Natur kealahan Yesus dia tetap Allah. Tetap Allah yang transcendent, Allah yang maha kuasa, Allah yang yang pengetahuannya sempurna. Dan kadang-kadang itu terlihat ketika dia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Yesus tetap tidak terbatas waktu dia ada di bumi. Kemanusiaan Yesus yang terbatas. Nah di sini lagi sekali lagi doktrin. Dwi Natur Kristus, doktrin tentang Kristus Anda salah, Bapak. Bukan? Bapak salah ngawur, e, Bapak Alkitabia. ngawur, Bapak ya. ngawur. Jangan semua orang bilang nah, mujizat nah, itu nah, adalah nafsu Allah, nggak ada Pak. Nah, nah, Elia nah, bikin mujizat, para nabi ya, bikin tapi mujizat. Dia mujizat. Saya Tuhan. melakukan mujizat. Dia atas nama Tuhan. Dia melakukan atas nama Tuhan. Tapi Yesus melakukan dengan kekuatannya sendiri. Para nabi berdoa kepada Tuhan. Yesus, uh, Petrus atau Paulus berkata dalam nama Yesus. Yesus berkata berdoa kepada Bapa. Tapi Yesus, Yesus, berdoa, kepada Bapak. Ya. Yesus ya. berdoa kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, dia tidak berdoa untuk meminta kuasa, tetapi mengatakan permuliakan dalam konteks dia Mesias yang diutus. Para Nabi juga sama. Coba so, Bapak itu. lihat doanya para Nabi waktu bikin mujizat. Para Nabi meminta kuasa dari Tuhan. Mana karyisus? Bapak baca tidak. baca amatin doanya, Pak. Waktu Nabi Elia dia bikin roti dan minyak tidak habis habis gandum dengan minyak tidak habis habis di janda sarfat enggak ada elia berdoa kan Bapak, Bapak. Bapak baca di aja di. dia berdoa dia berdoa minta kuasa kepada Tuhan waktu waktu berperang dan nabi doa dan nabi. elia di karmel sama dengan doa Yesus Pak sama persis Bapak ikutin Bapak lihat polanya sama waktu elia melakukan mujizat dengan janda sarfat itu tidak ada diucapkan doa sepatah kata pun elia berkata sesungguhnya Gandum itu, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis, dan itu terjadi seperti itu. El Elia langsung berkata, menciptakan itu, perkataan. Saya mau, itu. Tanya, saya mau tanya, itu itu atas kuasa dia sendiri atau karena perintah Tuhan, coba? Mana di situ disebut perintah Tuhan, Mbak? Dia langsung berkata begitu saja, langsung seperti coba itu. Coba baca konteksnya, seluruh konteksnya baca. Coba. Iya, Bapak baca, baca aja. Yang menyerukan kayak kayak Bapak, Bapak langsung itu terus begitu. Ketika di Karmel, yes, Elia berdoa di Karmel itu sama seperti ketika Yesus berdoa. Sekarang gini, Sekarang gini, kalau Yesus itu di bumi ya, dia tidak maha kuasa berarti dia berhenti jadi Allah begitu. Dia berhenti jadi ketika Allah. Ketika Yesus ya. di muka bumi ini, Yesus sudah jelas dia adalah Logos yang menjadi manusia. Jadi Dan dia berhenti jadi Allah Yesus itu sendiri. Kenapa? Dia berhenti jadi Allah begitu? Tuh, Yesus itu kan Allohim, Pak. Maksud saya dia berhenti jadi Allah yang maha kuasa begitu. Anda sudah ngomong gimana? Gitu, mana kan? ada pak? Loh, mana ada saya begitu? Anda bilang Tadi bunyi, berkata bro. waktu Yesus di bumi, dia tidak maha hadir, dia dia terbatas dan lain sebagainya. Yesus selama di bumi tidak maha hadir. Pada kenyataannya Yesus tidak maha hadir pak. Iya ya, berarti Yesus dia berhenti. Berarti dia berhenti dari keallahan. Tidak nah, ada, jangan samakan, jangan Loh. samakan. Ya jelas. Kalau Bapak tidak maha hadir Kalau tidak maha hadir itu bukan Allah namanya. Siapa kalau bilang tidak maha hadir itu bukan Allah namanya? Allah Dia itu kan itu anak apa? manusia, Pak. Allah itu apa sih? Allah itu apa sih? Elohim. Bapak, tidak definisi. Kan? Tadi saya tanya tidak bedanya definisi, Tuhan sama Allah. Bapak nggak mau jawab. Sekarang, sekarang Bapak nanya balik ke saya. Bapak bedanya Kaya, Tuhan dengan Allah aja. Bapak nggak ngerti kok. Saya minta definisi Anda tentang Allah apa? Apakah Allah apa itu? Sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya apa? Elohim itu sesuatu Sifat makhluk, Sesuatu sifatnya. yang transenden, Sesuatu yang celestial. Yang tidak dibatasi oleh tubuh. Itulah Elohim tidak terbatas kan? sifatnya udah usah ditambah-tambahin itu saja namanya Elohim itu tidak terbatas oleh luar dan waktu dan itulah L di dalam Yes Elohim dalam ya. itu, udah, dan L Yesus di dalam Yesus itu, ya, ya, ya. waktu Yesus datang ke dalam dunia waktu Yesus datang ke dalam dunia Anda berkata dia terbatas berarti dia berhenti jadi Allah kalau gitu karena apa yang lain, terbatas, terbatas Pak apa yang terbatas kehadirannya iya kemahkuasaan Ketika Yesus ada di Yerusalem Bapak sekarang cari ayatnya. Apakah ketika Yesus di Yerusalem di waktu yang sama ia ada di Samaria? Kemanusiaannya terbatas. Kemanusiaannya terbatas. Makanya itu. Berarti kalau bapak bilang masa ngabarkan, berarti Yesus bukan Elohim dong. Keilahiannya, keilahiannya itu ada di mana-mana. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Anda yang ngawur di sini. Keilahian Yesus kok ngawur gimana? Saya bilang Yesus enggak. Sekarang saya tanya, Yesus omnipresent enggak waktu tiga puluh tahun di muka bumi? Kealahannya omnipresent. Kealahannya omnipresent. Omnipresen. Yesus manusia, sarkanya Yesus. Kan ada satu bilang. Firman saya itu tidak menjadi Yesus kemanusiaan Yesus. Saya bicara Aduh, saya Yesus saya nanya Bapak kamu bicara, omnipresen. saya nanya Bapak jawab. Omnipresent. Bapak gak mau, ya. gak, gak mau bicara itu pun, saya nanya Bapak harus jawab. Ketika firman itu menjadi sarka, ya. yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus waktu di Yerusalem, apakah di waktu yang sama ia ada di Samaria? Itu kemanusiaannya yang Anda bicara Lah iya, kata? kan tadi kan Tuh, saya sudah bilang bolak-balik Bapak bilang, Bapak gimana Tuh. sih? <ha"> alahan Yesus itu berada di mana-mana Alahan Yesus berada Ma di mana-mana kan Kepan tadi Maksimanya saya, saya bilang, Bapak bapak di dalamku lebih besar dari aku Terus Salahnya di mana? Statement Yesus itu salahnya di mana? Tuh. Yesus di sana berbeda dengan Bapak Yesus bukan Bapak, keliru Anda Salah Anda, Yesus bukan Bapak Lawang Yesus Yohanes 10 ayat 30 jelas berkata aku dan Bapak satu. Kok bukan Bapak bagaimana nah, Bapak ini? Satu. Satu unity. Bukan satu-satu itu. Satu kesetuan. Yohanes 14 Bapak. ayat 9. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapak. Mau dibantah apa lagi? Duh, iya betul. Karena Bapak pen, sepenuh-penuhnya berada dalam Yesus. Dan Yesus Sang Logos itu berada dalam Bapak secara penuh. Dan memang... Jadi dia melihat Yesus kita, melihat Bapak dong. abang. Melihat Yesus, melihat Bapak Iya, karena Bapak ada di dalam Yesus, begitu iya, Tetapi apa? Iya, tetapi Yesus bukan, tergobre, Bapak, Bapak. Yesus bukan Bapak Kok pernah dibilang Yesus bukan Bapak? Iya, Yesus bukan Bapak, pribadinya Siapa berbeda Siapa sebab... oh, orang jelas Jones 14 ayat 9 itu sebabnya, logis, itu sebabnya logis, ketika Yesus berdoa ya, Dia berdoa kepada Bapak, pribadi yang lain Ketika dia berkata, Bapak mengutus aku, maka logis Karena Bapak adalah pribadi yang berbeda kalau dalam konteks anda ini kalau bapak, berarti di, waktu Yesus berdoa Bapak ya. itu berdiri di hadapan Yesus begitu Bagaimana waktu Yesus berdoa hmm. Bapak itu ada di mana Lo mahadir anda tanya tidak relevan pertanyaan anda Lo relevan tidak, sekali ada, Yesus menghadap kemana waktu-waktu-waktu berdoa kepada Bapak Yesus menghadap kemana? Yesus, itu, di Yesus dalam itu menghadap kemana? Kemanusiaannya dengar dulu di dalam kemanusiaannya Yesus berdoa, tetapi Alkitab tidak bicara menghadap kemana. Anda yang mencari-cari sesuatu yang tidak penting. Loh, ya saya kan mau nanya boleh-boleh saja. Saya kan dengan Pak Maulidin kan saya nanya boleh. -boleh. Orang kok ya, mau nanya nggak boleh? Bapak gimana? Atau pertanyaan saya suka-suka saya. Saya mau ya, nanya Yesus laki-laki atau perempuan kan suka-suka saya? Iya, jawaban saya Alkitab tidak catat. Nah itu Karena itu apa lebih apa bagus. Jadi Yesus tidak mencatat. Alkitab tidak mencatat. Kata bahwa Bapak itu ada di mana? Sebab Bapak itu ada di dalam Yesus. Alkitab mencatat, Pak. Jadi salah Bapak kalau bilang gak mencatat Alkitab mencatat. Yang apa? saya bicara ini, dengar dulu. Komunikasinya. Bagaimana Yesus bisa berkata, Aku diutus oleh Bapak. Lalu dia berdoa kepada Bapak. Bagaimana bisa komunikasi kalau Bapak itu adalah Yesus. Itu nonsensi itu nonsens karena karena Benar. bapak berpikirnya tiga, tiga dimensi tiga. harus ada objek dan, dan satu subjek yang terpisah sedangkan Yesus dan bapak adalah satu Alkitab lo yang bicara Yesus, ini mulai ngarang anda Alkitab yang bicara Yesus bicara kepada bapak bukan tiga dimensi Alkitab yang bicara ini Alkitab memang ada tulisannya ada tulisannya bahwa di situ bahwa Yesus tiga dimensi bapak tiga dimensi di sini dikatakan Loh. Yesus bicara kepada Bapak. Yesus bicara kepada Bapak. Terus kalau bicara kepada Bapak, Bapak itu harus tiga dimensi. Loh. Kalau, bukan begitu. Kalau Yesus bicara kepada Bapak berarti Bapak berbeda dengan Yesus pribadinya. Kan Bapak ada di dalam Yesus. Loh. Tidak peduli bapak ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam bapak, tetapi ada perbedaan itu sebagai Yesus bisa bicara kepada bapak. Yang bilang berbeda siapa? Yesus nggak pernah bilang aku berbeda dengan bapak. ada. aku adalah bapak satu, kamu melihat kamu sama melihat bapak. Lalu satu, kenapa 18? dia bicara Yesus kepada bapak? Wujud dari Allah yang tidak. Tidak, waktu bapak. dia bicara kepada bapak, dia bicara kepada siapa? Waktu dia berdoa, berdoa yang di dalamnya. Bapak yang ada di dalamnya. Dia bicara sendiri begitu ya. Bicara sendiri seperti orang Emang gila. salah. Begini. Emang salah nah inilah inilah anda anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau tidak disebut gila anda itu kalau mau bicara butuh teman bicara anda tidak bisa debat anda sekarang ini tidak bisa debat sama Yesus disebut pesuatu. gila juga pak ya? sama sama disebut gila juga jadi Loh, gini bapak nggak jadi... tahu Ayatnya Yesus ada disebut banyak, gila sama ini keluarganya. Hal, ada banyak hal ya, ada banyak hal yang kacau balau dari tadi yang saya bongkar dari awal sampai akhir sampai sekarang oh, ini. Enggak yang kalau saya semua sadar. Semua statementnya Bapak tahu. saya balas dengan Alkitab semua. Jadi, Bapak yang muter-muter, Bapak nggak bisa Alkitab jawab. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Jelas di sini Yesus bicara kepada Bapak. Ketika Yesus dibaptis, Bapak Bapaknya di mana? Tadi kan saya tanya, Bapaknya di mana? Bapak bilang, "Bapak tidak tertulis di Alkitab." tapi saya bilang, "Bapak, Allah yang Mahadir yang tidak kelihatan." Dia berapa? Bapaknya dimana? ada di kan Yesus bilang, nah, "Bapak, Yesus tadi Bapak dimana? bilang, Bapaknya Bapak. ada di mana?" Bapak bilang, "Di Alkitab." Enggak ada di ya. Tulis, tapi saya jelaskan kepada Pak. Alkitab menulis Bapak itu ada di dalam Yesus berkali-kali Yesus berkata anda fitnah ini. lebih dari tiga kali Yesus berkata, Anda fitnah ini Anda fitnah Anda fitnah Anda fitnah Anda ini ini sudah tipu ini dengar baik-baik ya Saya tidak berkata tadi masalah Yesus ada dalam Bapak atau Bapak Anda yang Anda tanya tadi apa sih Yesus itu berdoa bagaimana caranya? Itu yang saya jawab. Alkitab Ye, tidak jatuh. Bukan catat bagaimana. Berdoa sayang bagaimana caranya. sayang caranya. Ah, saya. Ah, anda saya tidak. Ulangi. Tidak. tidak. Anda mulai tipu ini. Nah, Anda Yesus tipu. Ya? Tidak, anda tipu. Anda tipu. Anda tipu. Ya. Saya, saya tadi berkata. Itu eh, ada di bertanya, Youtube. Direkam bisa diulang, tidak, Pak. Anda tipu. Ada anda, diulang, tipu. Bisa di YouTube. Tidak, anda tipu. Anda tipu. Jadi gini loh. Anda tadi tanya kepada saya. Anda di diulang bagaimana bisa di-replay, Pak. Tidak. Anda tadi tanya kepada saya. Bagaimana cara diri, Yesus berdoa. Itu yang saya katakan Alkitab tidak catat. Lalu Anda sekarang yang saya tidak ya, ya, ya, ya, ya, pernah dipu. tidak, Anda tipu, Anda tipu. Jadi gini, gini. Bagaimana Yesus itu bisa bicara kepada Bapak sebagai Aku dan Engkau dan bagaimana Bapa bicara? Ya, bagaimana Bapa bisa itu bicara? Itu itu asumsinya Yesus Bapak. Kalau Nanti tidak bisa. bisa. Ya, kalau tidak, Pak, saya tidak, saya ulangi. Bagaiman, tidak, tidak. itu tidak. ada di YouTube, Pak. Bapak bisa replay. Bapak bisa replay YouTube-nya. Saya anda seorang kologi yang saya, saya ngomong tidak, selalu konsisten. Ya? Anda tipu di sini. Anda tipu. Anda tanya tadi bagaimana sikap Yesus berdoa oh, itu yang bisa tanya. Itu, Pak. Bisa ribet. Di... Yesus itu menghadap kemana? kemana? Loh iya itu itu pertanyaan Anda. Maka saya jawab tidak ada di Alkitab. Betul kan? Nah, Lalu, terus Bapak, bapak menjawab apa? tidak ditulis di Alkitab. Nah, nah iya, karena saya bilang... Anda akan tanya sikap Yesus berdoa, kan begitu. Jadi enggak gini, saya enggak nanya sikap Yesus. Apa? Siapa bilang oh. saya nanya sikap? Enggak pernah nih, barusan Bapak ngomong cerita. So, anda berkata gak tadi pernah, menghadap saya... ke mana? Menghadap ke mana? Nah, ya menghadap ke mana? Iya itu bicara sikap sikap, sikap, sikap, sikap dia itu berdoa dengan apa? hormat dan santun. Nah, ini menghadap enggak beda Bapak, Jadi Bapak. Jadi Anda ini Sebetulnya tolong diinggil lo, diinggil Pak. Bapak melakukan secara pak, definitif pak, pak, selalu salah. Ge dimensi Pak Udah, tadi, gini membedakan gini gini Allah, tadi salah. Membedakan Tuhan dengan Allah tadi Bapak salah. Membedakan sikap dengan arah Bapak sudah salah. Seluruh apa yang Anda katakan ini kacau balau semua dari tadi. Ini semua orang nonton lo, Pak. Ini semua orang lontong. dan hari ini Anda saya expose semua itu ke kacau balau pemikirannya dan kita melihat nanti. Coba sekarang saya tanya Anda dari ya. kita sekarang sudah live kemudian Bapak jam dari jam 10 tadi jadi dari Jakarta, kita sudah lain. Bagaimana Yesus bisa berbicara "Aku dan Engkau" kepada Bapak? Bapak berkata, "Inilah Anak-Ku yang Kukasih. Kalau bukan dua pribadi yang berbeda, coba jelaskan ini dulu." Coba, ada di mana bapaknya itu? Ada di mana waktu aku dan Engkau? Bapak, mana kan? Dari, dari saya tanya, Bapak ada di mana? Bapak kan bilang, Maha "Coba hadir. jawabnya di mana." Iya maha hadir dia ada di mana-mana sama seperti Yesus dalam kealahannya Oke. maha hadir ada di mana-mana. Sekarang Allah, Allah Bapa yang ada sebentar di dulu. yang nunjau di sana yang... entah di mana. Bapak sebentar Bapak apakah Bapak, Bapak ada Bapak di dalam Yesus yang maha hadir itu berbicara kepada Allah Anak atau Logos yang maha hadir sama-sama maha hadir, beda pribadi saling persekutuan. Ja Bapak Ya. Ya. Bapak Bapak tidak boleh mendite pertanyaan saya. Bapak tidak boleh mendikte, saya bertanya harusnya bagaimana. Saya bertanya, ketika Bapak itu yang dibilang maha ketika Bapak yang maha hadir itu ada di jauh di mana yang Bapak juga tidak ngerti, apakah Bapak yang maha itu nggak ada di dalam Yesus? Saya sudah berkata, Bapak ada dalam Yesus, Yesus ada dalam Bapak, keduanya sama-sama maha hadir. Nah sekarang dua pribadi yang sama-sama maha hadir, yang saling berada di dalam diri mereka, Bapak di dalam Mana Yesus diri. Mahadir? hadir dulu. Loh, lihat ke Allahnya Yesus Mahadir. Ke Allahnya Yesus Mahadir. Pada 33 tahun Yesus di bumi kan Bapak bilang sendiri enggak maha hadir. sudah sepakat. Itu kan. kemanusiaan tahun Yesus. Tahun itu Yesus nah, sebagai manusia. Iya, iya. Yesus itu istilah apapun, Yesus itu punya dua natur ya. Natur Allah 100% dia maha hadir itu. Waktu Yesus ada di bumi pun natur Allahnya tetap maha hadir sedangkan natur manusianya terbatas ini ya. yang anda tidak dan. bisa lihat hanya anda tidak gagal melihat begitu jadi apa masalahnya apa dan waktu ya. waktu waktu bapak itu ada nunjau di sana bapak itu ada di dalam Yesus nggak tidak istilah nunjau itu salah tidak ada loh. nunjau Maha Hadir ada di berarti, mana mana kok bapak ada di mana berarti ada di dalam ada Yesus berarti ada di dalam Yesus berarti ada di mana mana, ada di di ada dalam mana, -mana. Di aduh ya, nah itu loh tinggal jawab itu aja kan gampang ada di mana-mana, ada Yesus tidak terbatas. Ya, perhatikan: Yesus tidak terbatas, Allah Bapa tidak terbatas, Allah Bapa tidak terbatas. Berada dalam Yesus, Allah Anak Yesus tidak terbatas. Berada dalam Bapa, apa masalahnya? Apa masalahnya? Lalu Yesus, waktu Yesus berdoa, berdoa kepada Bapa yang ada di mana, di dalam dirinya tidak masalah, tapi pribadi, nah, iya. Iya, karena pribadi iya. yang loh. berbeda maka bisa komunikasi karena pribadi yang berbeda maka bisa komunikasi kalau Bapak itu adalah Yesus Yesus adalah Bapak seperti pemahaman Anda itu, bagaimana bisa komunikasi itu ngomong-ngomong sendiri seperti orang gila Coba. bukannya Yesus disebut orang gila juga Pak di dalam Alkitab iya, yang oleh keluarganya itu, itu yang keluarganya sebut... loh Pak yang tiap hari melihat yang menyaksikan Yesus dari kecil loh Pak iya itu adalah perkataan mereka yang tidak percaya Yesus tetapi menurut Anda, ini Yesus adalah Bapak, Bapak adalah Yesus. Itu bukan ajaran Alkitab, maka kalau Siapa Yesus bilang ajaran Alkitab sudah jelas? Itu kan karangannya Bapak, Bapak sendiri, Yohanes 10 Bapak. ayat 30 kan sudah jelas. Kamu dan Bapak satu, sekarang. kamu melihat coba aku adalah bapa. Bapak. Ya, coba Anda buka sekarang, Yohanes 1 ayat 1. Coba, coba. Wajar. Pada mulanya adalah Firman-Firman itu bersama ya. dengan Allah, dan Firman ya. itu adalah bersama -sama Allah. Sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Coba, apa di mana? Coba. Masalahnya di mana? Bersama-sama berarti Allah dan Firman itu bersama-sama dibedakan di sana. Dibedakan. Ada distingsi di sana. Tetapi ada ayatnya Firman itu adalah Allah. Ada apa? Loh kan Loh, lanjutannya Yohanes satu, satu Firman itu adalah Allah. Iya, betul. Masa Bapak betul. Mau, mau potong itu ayat perkosa? nggak boleh dong. Itu pamari. karena, itu karena, baik Allah Bapak maupun Logos itu. Sama-sama Allah, substansinya sama, maka Firman adalah Allah. Tetapi antara Logos dengan Bapa itu dibedakan. Logos dan Allah dibedakan loh. Anda Anda yang mencampur adukan di sini. Jadi ini logis. Jadi kalau Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, bagaimana Anda bisa menjelaskan semua penjelasan saya ini tadi? Coba sekarang, saya mau dengar Anda bicara. Loh, itu saya setuju pak. Apa yang salah dengan penjelasan Bapak tadi? Gak ada yang salah. Nah kan saya bilang, justru, makanya justru Yang, itu. Tapi ya bapak, aktivitas. gini pak, ya apa? Yohanes 10 ayat 30, aku dan ya. bapak adalah satu. Bapak harus jelasin, di mana bedanya? Pribadinya berbeda. Itu sebabnya ada komunikasi. Itu sebabnya ada komunikasi. Anak Logos bisa bicara kepada bapak, bapak bisa bicara kepada Logos. Coba bacalah alkitab itu. Bagaimana? Lo mana Bagaimana yang, yang Lo apa, apa salah aja, Pak, dengan nggak ada hubungannya? Kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak itu omnipresent, ada di dalam Yesus. Memang Buk, ada beberapa omnipresen. Yesus? Sebenarnya saya tanya, balik lagi ya, nih. Ayo, ayo. Bapak ada namanya Muriwalianto. sebentar, saya ini dapat WhatsApp ya. Ini saya jawab. Ada Bapak Muriwali, ya. adalah tubuhnya. Terus Bapak kemudian bilang ada jiwanya. Ya. Lalu Bapak ini ada dua atau satu? Itu ilustrasinya tidak nyambung, tidak cocok. Tidak nyambung, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Pak. Iya. Manusia diciptakan menurut gambar itu. dan rupa Allah. Kalau seorang muriwali punya tubuh, ya. dan um, muriwali ini punya jiwa, Bapak ini ada dua atau tidak satu? Menjelaskan. Tidak menjelaskan, tidak Jangan menjelaskan. Jangan dong, Bapak jawab karena dulu dong. Ini, karena tubuh saya saja bukan muriwali sepenuhnya, dan jiwa saya saja bukan muriwali sepenuhnya. Saya sepenuhnya adalah tubuh dan jiwa. Tetapi kalau dalam Tritunggal, Allah Bapa itu adalah Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Allah Anak, Logos itu Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Roh Kudus Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Ketiganya adalah tiga pribadi yang berbeda yang tidak terbatas yang merupakan satu hakikat, satu substansi. Maka tidak bisa digambarkan dengan manusia, salah. Beliru. Nah, yang yang yang bilang Bapak, Bapak dengan Yesus beda ayatnya mana? Enggak ada, Pak. Justru Alkitab Yohanes 10 ayat 30 jelas mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah Eko kai, kai Pater adalah Heis. Sudah jelas, Pak. Ya, justru karena itu. Salahnya di mana? Maka Yesus bisa bicara kepada Bapak karena dia mempunyai perbedaan pribadi. Dan Yohanes 1 ayat 1, ada. Sudah menjelaskan itu. Di mana dikatakan ya Logos itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah dia bersama-sama berarti ada perbedaan pribadi di sana itu diteskan oleh Yohanes 1 ayat 1 Lalu tidak pernah ya, apa tidak pernah Lalu satupun Alkiati Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus berbeda dengan bapaknya nggak ada ya, itu Yohanes, justru 1, Yohanes 10 ayat 30 Yohanes Yohanes 1 ayat 1 bersama dan artinya coba Bersama-sama dengan Allah, apa artinya menurut Anda? Bersama-sama jelas karena dia, dia adalah Firman itu sendiri dan Firman itu, Logos itu adalah bersama -sama Theos. Bersama-sama itu mengindikasikan ada, ada A dan B yang bersama-sama. Anda bisa, kalau cuma satu bersama-sama bagaimana? Pak, pada mulanya adalah Firman. Nah Firman itu seperti apa sih ya. Pak? Logos itu apa, tuh, Pak? Logos, logos itu, itu adalah, adalah Elohim itu. sendiri, Pak. Adalah Theos sendiri. Logos itu dengar ya. Logos itu dipakai, dipinjam oleh Rasul Yohanes dari istilah filsafat Yunani, ya. Dan istilah logos itu berarti apa? Itu berarti pengetahuan, itu berarti budi. itu berarti kecerdasan atau intelijensia yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Dan antara Allah dengan logosnya dibedakan dengan jelas di sana. Itu sebabnya dikatakan, logos bersama-sama dengan Allah. Nah, anda tidak bisa menjelaskan ini kalau mengatakan. Uh, Logos dengan Allah itu sama saja. Di Logos itu, tangan, lo jelas Logos itu adalah Theos kok. Logos adalah Theos. Itu sudah jelas Itu yang Pak. ketiga. Itu frase yang ketiga. Tapi frase yang kedua Logos itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau bersama-sama dengan Allah, yang benar Elohim dulu atau Logos dulu jadinya Pak? loh Theos dulu atau Logos Ini dulu? Ini pertanyaannya. Kalau Elohim itu adalah tidak terbatas, maka Logosnya tidak terbatas. Kenapa nah, makanya. Jadi, Logos iya, itu terbang. kan adalah Teos sendiri. betul Berbeda. Allah Loh, Allah, Allah, Bapak Masa Mausang Laliwana Satu Ayat 1. Berbeda. bahwa oh, Logos Iba. adalah Teos sendiri. Loh, Logos itu bersama-sama dengan Allah secara kekal dibedakan di situ. baru Mana ada sendiri. dibedakan? Tadi sudah jelas di situ Loh. Logos adalah Teos, Pak. Bapak -sama jangan ditambahin jangan dikurangin lagi. boleh. Loh. Sekarang logikanya gini, logikanya gini. Kalau Anda mengaku ya atau kalau ada yang menulis ya, Paulsang bersama-sama dengan Paulsang. Ya Paulsang itu Anda begitu ya. Ini kan ngaco, Pak. Kecuali kalau, kalau dikatakan Nguri bersama-sama dengan Paulsang. Ini baru logis. Nah, anda, Bapak, yang Bapak, Bapak, Bapak tadi salah ilustrasinya. Yang benar adalah perkataannya Paulsang bersama dengan Paulsang. Nah. Iya, betul. Betul. Sekarang perketamannya yeah. memang Anda Perkataan Loh. anda dan anda beda tuh. Sama. Perkataan anda dan anda sama. Bapak sekarang hari ini, bapak emang saya ada di ruangan bapak hari ini. Loh. Makanya itu Bapak, beda, sedang, bicara ya? bapak gini, sedang bicara dengan sekarang siapa? Sekarang ini. Bapak sedang bicara dengan siapa sekarang? Perkataan anda sampai kepada saya, tetapi saya tidak bisa berjabat tangan dan anda di jauh sana, berarti ada perbedaan antara anda dan perkataan anda. Walaupun saya. Karena ada. saya makhluk tiga dimensi sama seperti ketika Yesus 33 tahun di muka bumi Enggak ada hubungannya dengan itu Enggak ada hubungannya, saya kan menjelaskan Itu kan suka-suka saya menjawab, berbeda itu, berbeda itu berbeda sudah jelas Yesus selama 30 tahun Kan nanti Pak Budi Yanto berkata Yesus 33 ya. tahun di muka bumi ini Jelas ya dibatasi oleh ruang dan waktu Yesus yang carkanya tidak tadi tidak bicara itu tidak bicara itu itu bicara kekekalan itu pada mulanya adalah firman itu tidak bicara dia itu di ayat selanjutnya baru dikatakan firman itu menjadi daging anda anda di dalam nanti kekekalan kalau ketika Bapak mendengar saya maka Bapak akan iya. melihat wujud saya di dalam kekekalan tapi hari Apa? ini saya tidak di dalam kekekalan saya di dalam ruang dan waktu sama seperti Yesus 33 saya tahun di muka bumi. Saya tidak Anda mulai meliar lagi. Saya tidak percaya Enggak, itu, Enggak, saya, saya di dalam kekekalan. Kekal di dalam kekekalan kekal Anda tetap terbatas, ya. Tidak mungkin tidak terbatas, ya. Jadi, tidak ada ayatnya pak di dalam kekekalan. Kita ya. tidak ada dibatasi ruang dan waktu. Membedakan antara Logos dengan uh, Allah dengan Logos itu dibedakan dengan jelas, ya. Jadi antara Allah dengan Firman-nya yang kekal itu. Allah yang kekal dan Firmannya yang kekal dibedakan dengan jelas, tetapi Firmannya yang kekal juga itu adalah Allah. Ini merujuk kepada kesatuan hakikat atau satu substansinya antara Allah dan Firmannya. Demikian terjadi. Jadi ada, ada perbedaan teos, yang jelas teos, ya, antara yang Bapa, siapa? antara Allah, yaitu Firmannya dan Rohnya itu dibedakan dengan jelas. Ada jadi, perbedaan dengan jelas di sana. Jadi ada Theos, ada logos, ya pak. Iya betul. Lalu ada Theos, ada Logos. Berarti Logos itu beda dengan Theos, begitu? Sekarang gini ya? Sebentar, Theos itu Allah. sama dengan. Ya. Ada Theos, ada Logos. Allah kan. Theos ya, ya itu disebut Theos di sana. Lalu ada Logos kan, ya, ya? Logos ini ala... nah. Theos bukan? Logos itu adalah perkataan Allah, ya Firman Allah. Lalu dilanjutkan lagi, karena firman ini sehakikat dengan Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Tetapi ada perbedaan jelas di sana. Walaupun satu substansi, tapi ada perbedaan jelas. Nah, Anda akan melihat semua itu sama saja, kan? Maka nanti bagaimana Anda menjelaskan itu Bapak bicara dengan Yesus? Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, sedangkan dia berkata, ya lalu Yesus sementara dibaptis atau ketika Yesus menampakkan diri dalam transfigurasi di sebuah bukit, ya, di sebuah, uh, sebuah gunung Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan komunikasi ini, tidak logis kalau Bapak adalah Yesus Yesus adalah Bapak kan sudah jelas Yesus ada di dalam Bapak iya tapi berbeda berbeda apanya yang berbeda Pak? apanya yang berbeda? Bapak ada dalam Yesus, tapi Bapak bukan Yesus. Jelas berbeda. Enggak ada tulisannya Bapak bukan Yesus. Yang bilang Bapak bukan Yesus ini cuma penganut trinitas saja. Wong namanya saja ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapak. Kalau berada di dalam berarti antara yang berada dengan sesuatu di mana dia berada itu dibedakan. Yohanes 17 berbeda. itu kan sudah jelas Bapak di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapak. Tidak. Pasti berbeda. Yohanes 17, Bapak ya. di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya, sama seperti kalau saya gelas ini, saya taruh air, saya isi air. Lalu saya berkata, air itu berada dalam gelas ini. Itu tidak berarti bahwa air itu adalah gelas. Tetapi tidak ada, ada gelas di dalam di air, Pak. Tidak ada ya. gelas di dalam air, masalahnya, Pak. Ya, tidak ada ya, gelas tapi, di dalam air. Tapi paling tidak akan menggambarkan ilustrasi itu Enggak, tadi. Enggak, itu baru memang. separuh. Enggak bisa. Itu baru separuh benar. Gelas air di dalam gelas. Jadi, kecuali memang Bapak gini, bilang gelas ya, juga Yesus. di dalam air. Yesus itu bisa berada dalam Bapak. Ya. Bapak bisa berada dalam Yesus. Dan keduanya itu bersatu tetapi berbeda secara pribadi. Apa masalahnya? Coba. Pak, tadi statement Bapak. Saya ulangi ya. Air di dalam gelas. Tapi tidak ada gelas di dalam di dalam air. Sedangkan Yesus berkata, Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah berkata. Murid, murid Mereka di dalam kita. Tapi tidak pernah Yesus berkata. Bapak di dalam murid-muridnya. Tidak pernah. Itu bedanya Pak. Itu sama seperti air di dalam gelas. Tapi tidak pernah bilang gelas di dalam air. Murid-murid Yesus ada di dalam Masalah. kita. Di dalam Bapak. Tapi Yesus berkata. Aku di dalam mereka. Masalahnya Yesus. sekarang gini. Kalau Yesus ada dalam Bapak. Bapak ada dalam Yesus. Berarti antara Bapak yang ada dalam Yesus itu berbeda. Tak mungkin sama. kalau Itu kan kata, kata Bapak. Itu kata Bapak. Apa? Itu Anda secara logis bagaimana memahami itu. Bapak ada dalam Yesus kok sama dengan Yesus. Yang Loh. berada dalam Yesus itu pasti beda dengan Yesus. Kan Yesus anda di dalam Bapak. Anda kalau cuman, kan. kalau perkatanya cuma Yesus kalau Bapak di dalam Yesus saja berhenti di situ. Nah. Maka Yesus bukan Bapak. Tapi masalahnya dilanjut. Yesus di dalam Bapak, Aku di dalam Yesus. Ya, Sama-sama berarti Yesus bukan Bapak, karena Yesus berada dalam Bapak. Yesus, kalau berada dalam Bapak itu berarti apa? Yesus tidak sama dengan Bapak. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak, tapi enggak ya, pernah tidak ada. Enggak pernah tidak ada, enggak pernah ada. Bapak di dalam para muridnya, loh. Saya sudah bilang, ini Paul Zhang, ini bagaimana kamu ini ya? Dengar saya ya. Oh, bagaimana Bapak itu sudah jelas. Bapak sendiri yang membeda-bedakan, Pak. Bapak berasumsi, nggak boleh, Pak. Dengar dulu. Bapak itu ada dalam Yesus, berarti okay. Bapak berbeda dengan Yesus. Sekarang okay. Yesus, ini, dengar, dulu, ini... dengar, dulu, dengar dulu. Dengar dulu, dengar dulu. Sekarang Yesus berada dalam Bapak, itu berarti ya. Yesus berbeda dengan Bapak. Apa masalahnya? Kan Bapak di dalam Yesus. Yesus di dalam Bapak. Aku ya, dan dong. kamu satu. Sama berbeda dong. dong. Satu kesatuan, satu kesatuan, kita buka ya, kita buka Yohanes 10 ayat 30, ketika Yusuf berkata, Yohanes 10 ayat 30, ini, ya. ini terakhir, karena saya harus jalan, ini saya sudah diteleponin bolak-balik ya, sudah diteleponin ya. bolak-balik, saya ya. harus mengajar jam 11, nah ini dari proteksan ya, kita lompatin, apakah Bapak bukan anak? Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang dipanggupkan Bapak dialah yang menyatakan, eksegesa, eksekomai. Aku dan Bapak adalah Heis. Sama di dalam ulangan 6 ayat 4. Yehova Elohim adalah Yehova yang Heis. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Kadang siapa melihat aku ia melihat Bapak. Jadi Yesus itu adalah Bapak sendiri. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkan Bapak itu kepada kami? Masih ditanya pula Yesus nanya, Bagaimana bisa kamu menanyakan tunjukkan Bapak itu kepada kami? Artinya Bapak itu adalah Yesus sendiri, Pak. Nah, itu tanggapannya buat minggu depan. Karena saya masih ada masih ada lagi. Apakah Bapak bukan roh? Apakah Yesus bukan roh? Nah itu masih panjang lagi Pak. Nah itu buat minggu depan. Kalau Bapak ada waktu, minta maaf saya bukannya nggak mau merubah Pak. Karena saya ikut orang Pak. Saya ini saya ini kan pendatang Jadi, di sini. Saya ya. imigran. Jadi ya, saya, saya ikut orang jadwalnya ya. Pak. Sebentar Pak. Saya Karena saya harus jalan ya. sekarang Pak. Lebih bisa saya harus jalan sekarang. Ini saya harus matikan. Karena saya harus jalan sekarang. Saya ditungguin. Saya harus mengajar. belum komentar ini bagaimana? Jadi minggu depan Pak, minggu depan. It, it, ini ini adalah uh, kita kan bukan cari menang kalah, tapi kita sedang memaparkan nanti para uh, youtubers ini belajar dari kita, belajar dari Pak Muriwali, belajar dari saya. Bukan masalah Bapak lo, lebih hebat atau gini saya lo, lebih lo, hebat, tetapi mereka ya. melihat Anda, melihat gini, kita. Gini, gini, Anda memainkan permainan yang tidak adil. Anda membuat closing statement lalu saya tidak boleh membuat closing statement. Kan? Uh, masalahnya saya sudah benar-benar saya jalan sekarang. Bapak uh. Uh, saya sudah ditunggu, Pak. Saya sudah terlambat. Ini Bapak nanti Kursi, bikin nanti hari Selasa depan. Bapak boleh uh, ngasihkan persanggaan dengan ini sekalian ya, kalau yang membahas lagi. Gini, gini Pak, gini Pak. Kalau pagi saya riset. Ini ini kan saya ngalah sama Anda tadi. Anda kenapa? Ya, Anda? terima Karena kasih. Malam terima hari. Kasih. Malam hari kan bisa, Pak. Malam hari. Saya biasanya live Ah, malam hari, hari jam berapa? Malam harinya di sini kan jam 5 di sana udah sepuluh 10 malam, Pak. Saya baru free itu setelah jam 6 masalahnya, Pak. Iya Saya saya tuh ikut orang, Pak, di sini. Jadi saya nggak bisa, nggak bisa seenaknya. sana saya di sini ikut orang, Pak. Saya bukan bukan tim leader. Saya ikut orang, ini sekarang saya udah telponin lagi. Saya korbankan riset saya, tapi Anda nggak mau korbankan, kan gitu. Ini kan saya korbankan riset, kan saya Itu bukan masalah korban, Pak. Kalau Bapak bisa sendiri. Kalau saya mengajar sendiri, saya bisa korbankan, saya bisa bilang. Tapi masalahnya saya ikut orang. karena bisa, karena Pak, Jadi, ini masalah iya, profesional iya. saya kepada orang-orang sini, Pak. Ini kan saya Jadi kan, itu sudah orang sudahlah. Saya, saya mau, mau, mau jawab singkat saja ya. Ketika Yesus berkata, "Ketika melihat Aku, kamu melihat Bapa, itu karena fakta Bapa ada dalam Yesus, tetapi Bapa berbeda dengan Yesus." Jadi, karena Bapa yang pribadi berbeda berada dalam Yesus sepenuhnya, maka ketika seseorang melihat Yesus, maka dia melihat Bapa. Itu maksudnya, saya kira ini.